كل القلوب إلى الحبيب تني ومعي بذلك شاهد ودليل amad dalil ida bismillahirrahmanirrahim ini andalan di pemadanik Keberangkatan 5 maret ya selamat jalan bu pak selamat jalan sehat-sehat ya bu pak sehat-sehat Yuk jaga kesehatan ya. Terima kasih. ya kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Andalan so Best yeah. Andalan oh, Best Traveler. Oh, Takbir. Oh, oh, oh, oh. Ah, buka sendalnya masih di situ Sedelnya dibuka, kemari yang sudah buka sendel di sini Para <tik> ibu-ibu sekalian yang pagi hari ini kita mau berziarah di Ra'ubah ya wa mimbar di raudhah nur riyadhul jannah wa di antara rumahku dan mimbarku di taman dari taman-taman surga dan mimbarku di atas telaga jadi telagaku taman abadi surga nanti aku ke mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ya. tetapi di situ tidak ada ibadah khusus buatku ya kita menghormati tempat itu saja ya jadi dalam hati kita niat berziarah di raudhah billah ta'ala supaya kita dapat pahala Aku ya? niat berziarah di luar, itu Allah. supaya kita ketemu halalnya. Oh, Senang, di situ tidak ada ibadah khusus bagi oh, yeah, yeah, yeah. ya? Jadi kita bisa jadi, melaksanakan ya, lahian ya. masjid, yeah. kita yeah. bisa melaksanakan duha. Ah, Ini waktunya duha ya, yeah. jadi kita bisa melaksanakan sholat duha. Seperti biasa kita itu nanti hanya satu kali ya, walaupun mungkin ada perubahan. E, habis tahiyat al masjid lalu duduk berzikir bersalawat ya. Uh, habis itu nanti antrian kedua yaitu langsung dirautoh langsung ambil pasis, posisi ya. Seperti se satu minggu kemarin. Kita itu maaf ya, Bu. mengambil posisi sholat ya, sholat buah dua lambat bisa lamba lagi, dua rakaat lagi, tidak apa-apa langsung sujud ya, doanya bersujud ya kalau waktu normal itu jangan sujud lama-lama kita bisa dianjak orang karena ini sekarang Masya Allah masih masih ada masih rapat ya tapi tidak seperti dulu itu ada pangkat yeah, yang yeah. sudah murah ya jadi kita bisa sujud soalnya apa-apa itu dekat sama hamba yang kita bersujud apalagi di tempat yang berwarna ya, kan? jadi doanya pakai bahasa jadi setelah salam ini ya, misalnya kita ambilnya 4 rakaat ya, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam ya, habis itu langsung kita bersujud, doanya yang banyak untuk kita kita sendiri. Dan jangan lupa, rohba na'atinya ke dunia, hasanah, wafil al-firabih hasanah, ada na'adharana, itu adalah paling sempurnya doa ya, karena itu semuanya udah tercantum, mana yang terbaik buat kita di dunia, dan di ya. jadi salamnya nanti yang simple aja, gak usah panjang-panjang, pakai panduan, jadi waktunya kita nanti hanya buat, panduan ini lumayan panjang ya. Iya, iya, iya. Jadi salahnya assalamualaikum ya Rasul